Gagabar pertama persahabat, ya ada info penting resmi langsung dari Bang Ariel Soal dedek lesi kejaraan ya kita lihat aja di akun instagram pribadi miliknya Bang Ariel Ini menginfokan acara Indonesian Music World 2021 akan hadir besok malam hari Senin tanggal 6 Desember 2021 jam 18.00 WIB Live di Studio RCTI, karena idola kesayangan kita, Lesti Kejora, dipastikan akan menjadi bintang tamu di acara tersebut. Oh, ya. Kita lihat di kalimat Kelsen yang dituliskan oleh Bang Ariel Bismillah Jangan lupa besok malam ya Semoga selalu ada rezeki amin semangatku Mudah-mudahan besok malam rezekinya di deklarasi ke Kembali memborong piala penghargaan di ajang Indonesian Music Award 2021 dalam postingan tersebut, banyak tanggapan komentar yang sangat positif dari para fans, yakni dari akun Instagram Leslar underscore Arab Saudi. Bismillah, ada rezeki de. besok malam pulang bawa piala. Amin. Dan berikutnya, juga komentar lain diberikan dari akun Ayu underscore Kids Shop 123, mengatakan. Bismillah Bunda BBL borong piala lagi, amin Luar biasa banget ya, dukungan selalu banyak, support selalu banyak Dari orang-orang yang selalu tulus, mencintai idola kita, Lesti dan Rizky Billar. Ke kabar berikutnya juga, bersahabat, ada kabar yang membanggakan juga Alhamdulillah idola kesenangan kita, Lesti Kejora Ini masuk nominasi artis wanita paling nge -hip. Di ajang hip 500 persahabat ya Hip Award 2021 Lesti akhirnya bisa masuk nominasi sebagai artis wanita paling ngehip Sebelumnya ada kakak Rizky Bilar yang masuk nominasi sebagai artis pria paling ngehip persahabat ya Dan Alhamdulillah dua-duanya kembali bisa bersaing nih Wow Saingan dengan Lesti kali ini ada Siva Haju dan Haiko van der Vecken Persahabat ya itulah saingan Idola kesayangan kita Yuk buktikan kekompakan kita Untuk mendukung yang terbaik Idola kesayangan Lesti Keciora. nih Caranya kalian harus Memvoting dan harus Berkomentar setelah like postingan ini Persahabat ya, yang belum tahu caranya Silahkan mampir ke Akun Instagram hip 500. di situ ada Cara untuk mendukung Idola kesayangan dan selanjutnya ada undan spesial juga dari Ayah Kejora Di akun Instagram pribadi miliknya Ayah Kejora mengunggah sebuah postingan foto Kebersamaan dengan Lesti Lover Terbukti banget ya persahabat Bahwa fans dari idola kesayangan kita Makin kompak dan semakin solid Wow, semakin bangga dan bahagia banget melihat postingan ini Dan Ayah Kejora itu menuliskan sebuah kalimat lewat kansan yang dituliskan Indahnya sambil dikasih love hitam 2 Wow indahnya banget persahabat yang melihat Pasingan kekompakan kesulitan dari Lesti Lovers Banyak tanggapan juga banyak komentar yang diberikan Ya ini dari akun official Seindah hari ini ya Aduh bahagia banget ya hari ini Banyak sekali vitamin bahagia yang kita dapatkan dari Lesti dan Rizky Bilar gambar berikutnya kita lihat juga ada sebuah ungkapan spesial ini momen yang sangat luar biasa ketika di acara cinta Abadi Leslar episode terbaru hari ini persahabat ya Rizky Bilar ini langsung menelepon A.A.Rafi Ahmad untuk meminta wejangan langsung nih kepada A.A.Rafi wow ini luar biasa banget ya wejangan dari A.A.Rafi menyampaikan kepada Resi Bilar yang paling penting jadi suami yang siaga tuh persahabat ya kakak Bilar ini diingetin oleh Arafi, yang paling penting itu harus jadi suami yang paling siaga nih untuk bumil kita Lesti Kejorang, dan kalau bisa persahabat ya, istri kita itu dibuat bahagia dan dibuat paling bermakna, wah Masya Allah banget ya wejangan dari Arafi ini sungguh Tentunya, membuat kita semakin bahagia dan bangga. Mudah-mudahan, Rizky Bilar pun ini bisa mengikuti jejak Arabi Ahmad, menjadi suami paling idaman banget, ya Masya Allah, diunggah kembali oleh akun Leslie Billar ada kalimat ketsen yang dituliskan Masya Allah, Raffi suami idaman banget katanya tuh Dan banyak dibaca di komentar dan respon Dari para fans, yakni dari akun Tujuh Lima. Masya Allah, Papa Bilar dikasih wejangan yang positif sama Papa Rafi. Bahagia selalu kedua keluarga Idaman, Amin. Persahabatnya bahagia banget kita mendengarnya juga. Mudah-mudahan Rizky Bilar selalu menjadi imam yang baik dan selalu menjadi suami yang siaga untuk idola kita, Lesti, tentunya. Dan ke kabar berikutnya, persahabatnya ini ada momen spesial juga nih di cinta abad Leslar kali ini. Sebelum tidur, Pak Sahabat yang Lestin Rizky Bilar itu bersolawat, lagi selawatin BBL yang ada dalam perut. Wah, wow, Masya Allah banget ya, semakin bangga aja kepada idola kita ini. Mencontohkan yang sangat baik, mudah-mudahan selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang. Hingga banyak juga komentar yang diberikan salah satunya dari akun Vivi, Anskor Naila. Masya Allah, part yang paling disukai, sholawat dulu sebelum tidur. Wah, masya Allah banget, Idola kita selalu saja menjadi contoh baik banyak orang. Dan untuk berikutnya juga, ada kabar terbaru bersahabat, ya Alhamdulillah, ada kolaborasi lagi nih dari Leslar dengan A Irfan. Kali ini bersahabat, ya, bakalan seru banget, ya. Wow, ini seru banget, Alhamdulillah kita mendapatkan info. Bahwa Irfan dan tim itu lagi berkunjung ke rumah Leslar Masya Allah banget ya Diunggah kembali postingan ini oleh akun Lesti Bilar underscore Official Ada kalimat kerson juga yang dituliskan Wow kayaknya bakalan seru nih katanya tuh persahabat ya Postingan ini diunggah oleh kawan potret Banyak tanggapan komentar juga yang diberikan yakni dari akun have underscore Aprilia Mengatakan dalam kolom komentar Alhamdulillah, banyak yang udah silaturahmi ke rumah mereka Banyak rezeki Kalau tamu sering datang dan memperpanjang umur Masya Allah, luar biasa banget ya Kesayangan kita Mudah-mudahan selalu banyak doa, support, dukungan dari orang-orang baik Dan orang-orang hebat Yang selalu tulus mencintai Lesti dan Rizky Bilar Kita masih menunggu kejutan, kabar baik dan kabar bahagia Dari idola kita